Taib. Kita lanjutkan Jadi Kalau masalah agama Perlu untuk kita ketahui Maka kita bertanya Meskipun terkadang malu untuk kita tanyakan Betapa Banyak orang malu untuk bertanya Akhirnya dia salah ya. Makanya Aisyah anha pernah memuji wanita ansar Dia berkata Ni'man nisa nisaul ansar Lam yamna'hunna al hayau sebaik-baik wanita adalah wanita kaum ansar rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, bertafaquh dalam masalah agama karena ya, penting, sebagian wanita mungkin malu padahal dia perlu tahu masalah kewanitaan, masalah haid, masalah nifas masalah cairan yang keluar dari kemaluannya, masalah berkaitan dengan jima misalnya, ya, dia harus bertanya kalau dia tidak bertanya, mungkin dia tidak tahu uh, jawabannya, maka Ya, kalau memang tidak ada jalan kecuali dengan bertanya, maka andanya dia bertanya, ya meskipun dia mungkin malu, jangan sampai rasa malunya membuat dia tidak bertanya, akhirnya dia pun salah dalam mengambil hukum.